Dari kedua orang tua, masih Kristen atau sudah juga Muslim? Kedua orang tua sekarang? Kedua orang tua saya, keduanya Kristen, Pak. Saya selalu ikut puasa. Puasa Ramadan itu? Iya, Pak. Penuh? Penuh. Itu saya dari SMK, Pak. Mulai Dari SMK? 2015, saya sudah mulai ikut puasa. Wow oh, luar biasa. <tuh> Terus yang ngajari puasa siapa? Yang sahurnya bareng siapa? kalau sahurnya bareng siapa sih itu dari diri saya sendiri ya Pak sahur ya. Sendiri ya? Ya, bahkan okay. dari orang tua saya pun juga tidak pernah melarang oh, untuk saya kagis, ikut puasa kagis, ya. bahkan dari orang tua saya sering hmm. bangunin saya buat ikut sahur kalau tidak oh. sahur, enggak usah puasa Luar biasa. kamu ingin islam atau ingin uang atau ingin firmanya, mau nikah dari orang muslim dia bilang berbilang wallah jadi sudah sudah berbilang aku sudah mau masuk uh, Islam Allah menuntuhkan ayat auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Dakwah, Lukisan Sweet Orange Karya Meru Sandi Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbaik Yang dananya 100% akan kami gunakan untuk Pembangunan Masjid Terpadu Ayah Sofia, Kota Malang Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 19 juta saja Untuk musim yang lebih dahulu menghubungi kami Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nusfalahu asalamualaikum Rasulullah wa'ala alihi wa sahbihi wa Pemirsa Pecinta Kristologi Mualaf Center Ayah Sofya Alhamdulillah pada siang hari ini Hari Ahad Tanggal 29 Januari Tahun 2023 Hadir di tengah-tengah kita Salon saudara kita dalam iman, dalam islam Mbak Ida Krisanti ya yang sebelumnya beragama Kristen Protestan pada siang hari ini telah menetapkan hati untuk masuk menjadi seorang muslimah setelah selama ini uh, sebagai non muslim kemudian hatinya melembut menjadi seorang mu'alafah dan akan menjadi seorang muslimah namun sebelumnya kita akan berbincang-bincang sebentar ya mbak ya panggilannya mbak Ida mbak Ida, mbak Ida ya eh, dari kedua orang tua masih Kristen atau sudah juga Muslim kedua orang tua sekarang kedua orang tua saya, keduanya Kristen pak, keduanya Kristen keluarga besar, mungkin pak de budi kakek nenek kalau keluarga besar dari orang tua putri dari ibu mm -hmm. itu semuanya muslim. Semuanya muslim dari jalur ibu ya. Nah. Kalau dari jalur ayah Nasrani. Nasrani, keluarga besarnya juga Nasrani. Ya. Baik. Kemudian eh, Mbak Ida ini sejak kecil memang Kristen ya. Belum pernah masuk Islam terus keluar lagi belum ya? Belum pernah. Belum pernah ya. Kemudian mengenal Islam sejauh mana mbak? apakah di lingkungannya banyak masjid atau di lingkungannya malah banyak orang-orang nah, kristen kebetulan gitu? di lingkungan itu kebanyakan muslim pak, di lingkungan dan muslim. Banyak, masjid juga. banyak masjid juga kemudian kegiatan kekristenan di gereja, seberapa aktif waktu di sana? kebetulan saya di Surabaya lama pak mulai tahun Dari 2018 mm -hmm. nah sebelumnya itu saya di kediri mm -hmm. itu masih sering mengikuti kegiatan Kristen Pak mm -hmm. karena saya udah berangkat ke Surabaya mm -hmm. kebetulan mayoritas di Surabaya itu muslim mm -hmm. dan saya tuh melihat banyak orang yang berangkat ke masjid mau sholat kok hati saya tersentuh mm -hmm. dan Enggak uh, sekali, dua kali, tiga kali Saya selalu ikut puasa Puasa Ramadan itu? Iya, Pak Penuh? Penuh Kalau cewek kan enggak full Pak oh, Tapi saya selalu betul. mengikuti itu. Jadi selama tidak haid <coughs> ya, Selama tidak ada halangan Ikut puasa Ramadan ya itu saya dari SMK, Pak Mulai Dari SMK? 2015 Saya sudah mulai ikut puasa Oh, luar biasa <coughs> Terus yang ngajari puasa siapa? Yang sahurnya bareng siapa? kalau sahurnya bareng siapa sih itu dari diri saya sendiri ya Pak sahur ya. sendiri ya? iya, okay. bahkan dari orang tua saya pun juga tidak pernah melarang oh, untuk saya ikut kagis, kagis, puasa kagis, ya. bahkan dari orang tua saya sering hmm. bangunin saya buat ikut sahur kalau tidak oh. sahur, tidak usah puasa luar biasa seperti. ini sayangnya orang tua nggak diajak iya Pak kalau diajak ini jadi seru mm -hmm. <laughs> wawancaranya jadi seru kalau ada orang tuanya jadi orang tua sekarang ini posisi masih di Kediri, Kediri. ya. Kediri, Mbak Ida sendiri di Surabaya. Surabaya. Pak. Kemudian orang tuanya tahu kalau Mbak Ida hari ini mau syahdan. Tahu Pak, bahkan dari kedua orang tua saya sudah mempersiapkan semuanya karena saya posisi di Surabaya nggak bisa pulang ke Kediri. Hmm. Akhirnya membantu proses persyaratannya itu dari ke orang tua saya. Alhamdulillah. Jadi orang tuanya tahu bahwa Mbak Ida Krisanti ini akan uh, memeluk agama Islam. Ya. baik, eh, barangkali itu saja yang sementara kita eh, akan infokan kepada eh, halayak, bahwa pindahnya Mbak Ida Krisanti ke Islam ini tidak ada paksaan ya Mbak ya? tidak ada sama sekali Pak kemauan sendiri ya Mbak ya? benar, ya bismillah baik, kita akan segera mulai eh, para pemirsa untuk proses tashahud Mengucapkan syahadat Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an rasulullah Sudah bisa belum mengucapkan itu Pak? Sudah Kita coba dulu ya sebelum yang sesungguhnya Baik Asyadu Asyadu Allah, Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Allah Wa asyadu Wa asyadu Anna Anna Allah Muhammad rasulullah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah lancar ya. Oke. Okay. Baik, tadi baru kita coba ya. Kita coba ternyata sudah bagus hafalannya Baik, kita mulai pemirsa disaksikan uh, para saksi di sebelah sana. Kemudian ini ada tamu dari zaman Bapak Muhammad beserta istrinya dengan anaknya. Dan juga di sana ada Mbak Serly yang minggu kemarin sahada juga di sini, alhamdulillah. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi.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 pensyahadatan seperti ini doa-doa dikabulkan. Baik, saya mulai. Rabbi bihil alamin, hamdasy hamdan na'imin, hamdan Mbak Ida sebagai sedikit sangu tausiyah ya, saya akan menyampaikan tentang surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama yang paling depan yang itu merupakan induk daripada Al-Quran ya, maka disebut surat Al-Fatihah itu adalah umul kitab ya, buku kitab induk dari ayat suci Al-Qur'an itu sendiri. Dimulai dari ayat pertama ya, silakan dilihat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa kelihatan di situ ya ada tulisannya dan artinya. Jadi umat Islam setiap mau melakukan perbuatan ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai tanggung jawab bahwa perbuatannya ini tidak sembarang perbuatan. Jadi kalau umat Islam melakukan ini setiap kali melakukan perbuatan harus bismillahirrahmanirrahim, tentu tidak akan berbuat jahat, tidak akan korupsi, tidak akan menipu orang. Ini ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi Kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim ayat kedua adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nanti setelah pulang dari sini Al Fatihah ini harus mulai dipelajari. Tolong ya saudara-saudaranya membantu untuk menghafal surat Al Fatihah dan juga artinya. Ya supaya nanti melakukan menjadi Islam itu betul-betul Mengerti, gitu. bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah alhamdulillahi robbil alamin. Kalau bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha, yang maha Pengasih lagi maha, lagi maha Penyayang. Maha penyayang. Ya. Jadi, setiap kali itu, kemudian ayat yang kedua, alhamdulillahi. Rabbil alamin, alhamdulillah. alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji, Segala puji. bagi Allah. Tuhan semesta. Tuhan semesta alam. Ya, alhamdulillah itu artinya bukan hanya khusus pujian tertentu, Muj. tapi berarti seluruh pujian. Ya. Jadi kalau dalam belajar bahasa Arab dulu ada namanya al tarif al yang mengkhususkan sesuatu tetapi untuk Alhamdu ini, bukan Al-Ta'rif, tapi namanya Al-Istigroq. Mungkin ya sudah tahu, Al-Istigroq ini artinya seluruh, jadi seluruh puji, seluruh puji, puji, itu semuanya kepujian itu adalah milik Allah subhanahu SWT. Jadi seperti saya dan teman-teman ini sebenarnya tidak berhak menerima pujian, karena semua kebaikan itu berasal dari Allah. ya Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Ayat berikutnya adalah Ar-Rahmanir Bacaannya itu ya. Ar-Rahmanir <tuh> Ar-Rahmanir itu artinya Maha Pengasih ya. Lagi Maha Penyayang ya. Ini oleh para ulama diartikan bahwa Ar-Rahman itu adalah Maha kasih sayangnya Allah. Kepada seluruh makhluknya, ya, baik binatang maupun manusia, baik yang kafir, yang murtad, yang munafik, maupun yang Islam taat, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para koruptor pun masih bisa bernafas, tidak langsung dikasih siksa karena ini dunia. Jadi, kasih sayang Allah yang Ar-Rahman ini diberikan kepada seluruh makhluknya baik yang Islam maupun yang non-Islam. Semuanya dapat ya. Nah, sedangkan ar-rahim ar-rahim ini adalah kasih sayang Allah di akhirat yang itu hanya diberikan kepada umat Islam ya. Umat Islam mulai dulu sebelum Nabi Muhammad maupun sampai akhir zaman semua akan mendapatkan sifat ar-rohim, kasih sayang Allah di akhirat. Tetapi orang-orang yang non-muslim, yang belum mengucapkan syahadat, Asyadu'alla ilaha illallah wa asyadu'anna muhammadu rasulullah, tidak akan mendapatkan kasih sayang sedikitpun di akhirat. Nah, ya. bahkan saya mengingatkan ulang, sebagaimana yang saya sampaikan di syahadat yang kemarin, tasawad yang kemarin, sekaya apapun manusia di akhirat ya, di dunianya sekaya apapun di akhirat tetap akan dimasukkan ke dalam neraka bahkan emas sepenuh bumi untuk menebus satu orang kafir untuk dikeluarkan dari neraka tebusan itu tidak akan diterima meskipun ditambahin lagi tidak akan diterima nah, mungkin nanti uh, tim editing bisa menayangkan Ayat Alquran yang kemarin Innal lazina kafaru wa matu wahum kafar falayyuk min ahaadhimil ul ardi zahaban walabif tadabi. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak mau bersyahadat dan mereka mati dalam keadaan masih belum bersyahadat. Maka seksaan di neraka besok itu tidak akan bisa ditebus dengan emas sepenuh bumi. Meskipun emas itu ditambah lagi, tidak akan bisa. Maka bersyukurlah Mbak Ida Krisanti, Anda saat ini sudah mendapatkan sebuah kekayaan, nilai kekayaan yang besarnya lebih besar dibandingkan bumi. Yang diisi dengan emas sepenuhnya, oke. Okay, itulah yang nanti ar-Rahman uh, ar Rahim. Kemudian ayat berikutnya adalah Malikiahuddin, artinya yang menguasai di hari pembalasan. Di hari pembalasan itu adalah milik Allah, Allah-lah Raja Diraja yang memiliki, yang merajai pada hari pembalasan yang tadi sudah sempat saya singgung, orang beriman, orang Islam akan masuk ke surga. Yang tidak mau bersyahadat betapapun kayanya, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu artinya Malikia <coughs> Kemudian kita lihat ayat berikutnya, iya abu abudu wa iya karena stahil. Bisa membaca saya? Latinnya, terus nanti harus belajar yang bahasa Arabnya supaya pengucapannya benar ya dan harus pakai guru kalau baca sendiri gini biasanya salah ya iya karena Abu tuh iya karena setain artinya apa hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan iya jadi umat Islam setiap kali minimal tiap sholat ya itu ada totalnya 17 rakaat rokaat Ya, itu setiap hari pasti membaca ini 17 kali hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah jadi Allah itu besar, satu, tidak boleh Yesus yang dulu disembah, sekarang tidak boleh disembah kalau Islam menyebut Yesus alaihi salam ya, atau Isa alaihi salam itu adalah Rasul yang hebat ya jadi sekarang kita menyembahnya hanya kepada Allah. Dan hanya kepada Allah pulahlah ya. Itu, itu setiap kali sholat. iya karena butuh ya Allah hanya kepadamu aku beribadah menyembah. ia iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian ayat berikutnya dalam Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus Iya Jadi setiap kali sholat kita minta kepada Allah Ihdinasiratul mustaqim Siratul mustaqim itu apa? Nah siratul mustaqim itu jawabnya adalah pada ayat setelah ini Jadi bukan terus ada orang non muslim Kemudian eh, apa namanya? Memberikan jalan Ini loh Jalan yang benar. Nah. jadi misalkan kita sudah sholat, sudah Islam, ada misionaris bahwa ya kamu balik lagi ke Kristen. Ini loh jalan yang benar itu di sini. Ya tadi sempat dibahas saya dengan Bapak Tuan Guru dan dan juga Ustad Iping tadi tentang Siratul Mustaqim itu tadi sempat dibahas ya, tadi pagi waktu di sini. Ya. Nah. Sirotol Mustaqim dalam Al-Fatihah itu sudah dijelaskan jalan yang benar itu seperti apa adalah ayat yang ini. Jalan yang lurus, ya jalan yang benar adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu dalam ayat yang lain minal ambiyai wal mursalin ya, seperti nabi-nabi para rasul itu jalannya benar, ini sama jalan yang dibawa nabi Muhammad itu adalah jalan yang benar ya, dalam surat yasin, sering yasinan kan bapak ibu, sering yasinan itu <sarah>. yasin wal quranil hakim inna kalaminal mursalin ala shirotim mustaqim jadi sudah diyakinkan oleh Allah bahwa benar-benar nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah syiratim mustaqim pada jalan yang lurus. Ya. Nah, di sini juga sudah diberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu jalannya di atas seperti jalannya orang-orang yang sudah diberi nikmat ini. Syiratul lazina'anam ta'lahim jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ya Allah. Ghairil makdubi. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Nah, ini kok enggak harus mengkau itu yang mana? Para sumbur ulama berpendapat menyampaikan karena kalimat ini adalah kalimat yang halus. Tidak langsung menunjuk siapa itu orang yang makdub, ya, yang dimarahi, karena Al-Quran itu lembut. Tetapi kalau ingin dibuka, sebenarnya Al-Makdub adalah orang-orang yang dimurkai, adalah para-para orang Yahudi. Yahudi itu menerima ayat-ayat dari Allah, kemudian, Yuharifun al kalima amma Kalimat-kalimat di itu diutek-utek, diolak untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Untuk memenuhi kebutuhan dunia mereka, ayat diolah alih. Nah, itu orang-orang Yahudi, almarhum alaihi walau dolin, dan juga jalan yang diberi nikmat itu bukan jalan orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Siapa itu? Kalau dibongkar, para jumhur ulama berpendapat menyampaikan kalimat yang halus ini menutupi. Nah, kalau ditutup siapa? Adalah orang-orang yang memelesetkan, membelokkan Nabi Isa alaihissalam yang seharusnya sebagai seorang rasul didudukkan sebagai seorang rasul, tetapi malah disembah. Inilah yang dimaksudkan Abdulin. Akhirnya mereka mengajak supaya semuanya menyembah kepada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sendiri menyatakan aku adalah rasul. Nah, ini adalah Surat Al-Fatihah yang secara singkat ya saya sampaikan kepada Mbak Ida Krisanti sebagai bekal untuk mempelajari Islam ini mulai dari Al-Fatihah, nanti diajari keluarganya dan uh, selanjutnya akan uh, melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah. Ya. Untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Memang tadi saya tanyakan apakah ada paksa Tidak ada. Tetapi setelah kita masuk menjadi seorang Islam maka ada kewajiban. Setelah shahadat apa? sholat zakat, dan seterusnya kewajiban-kewajiban itu akan bertahap. Nah itulah Mbak Ida eh, sedikit tausiah, sedikit bekal dari saya dan jangan lupa. Nanti setelah sampai di rumah, nanti di kos-kosan di Surabaya Sidi, mandi besar. Ya. Mandi besar supaya apa? Ya suci. Karena sebelum masuk Islam, itu seseorang kan tidak pernah mandi besar. Ya. Mungkin sudah haid, berulang kali. Ya. Kalau laki-laki sudah bermimpi berulang kali, atau mungkin bersusinya kurang bersih maka setelah mengucapkan syahadat, "Assyantuan Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muhammad warahmatullahi Kemudian nanti mandi besar, sudah tahu caranya mandi besar belum ya? ya. Jadi, mandi besar itu yang pertama untuk mandi besar itu wudhu dulu ya. Nanti, kalau belum bisa wudhu, diajari. istri saya di sini wudhu dulu, atau nanti diajari ibu ya, wudhu. Setelah wudhu, kemudian baru dibasahin seluruh tubuhnya. Jangan ada yang ketutup. Kalau ada yang, apa, e, plester atau koyo atau apa itu, dilepas semua, supaya semua kulit itu terkena. Ya, nanti seperti itu. Kemudian kalau sudah mulai mau sholat, ya setelah mandi besar itu, wudhu baru sholat. Ya, jadi semua yang laki, yang perempuan, yang e, apa namanya, sudah tashahud, sudah syahadat, terus akan dilanjutkan dengan mandi besar. Oke, sementara dari saya itu, sekarang kita uh, dengarkan tausiah dari tamu kita, dari Bapak Muhammad, tentang uh, apa yang harus dilakukan, atau tentang Islam, kita serahkan kepada Ustadz Muhammad. Tolong ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu ala anbiya saya Mausulatul Rahim sambal Mu'allafa Sakal Ditingal di Surabaya Silluni matawan Sayyid ma'aw Assalamualaikum mau lihat Islam orang-orang mau masuk Islam baru Ustaz Syekh antum tunggu insyaallah jam satu saat orang no Islam. Ah masyaallah alhamdulillah barakah. Fabarakallah fi yayasan malqa di semua Ustaz dengan ustaz di dan akhuna fillah. Nama kamu apa? Nama Serli. Serli ya. في سبلما سمجوا ما شاء الله يا نعمة في كل يوم نعمة باقي كل يوم نعمة في كل يوم نعمة في كل يوم نعمة في كل يوم نعمة في كل نعمة في نعمة في نعمة nikmat besar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu orang di غزوه uhud di kufar bersama muslimin di jihad di satu orang jihad bukan jihad asar perang perang Ya, perang itu satu orang belum islam Kemudian masuk Islam, kemudian mati. Hmm. Karena Rasulullah SAW itu seorang Islam, Ayuh. belum satu saja. Satu sujud, bukan, belum pernah sholat. Iya. Muslim kemudian setelah Muslim perang ya, perang meninggal. Iya, dimati masuk jannah, masuk surga. Iya. Alhamdulillah. <laughs> uh, Ukhcana namanya? Ida. Krisanti. Uh, Ida. Ida. Sekarang insyaallah di umur besar <laughs> ya insyaallah kemudian itu insyaallah da'iyah insyaallah Islam ayat ya kayak gitu menyaampe orang yang kafir ke Islam gitu kan insyaallah insyaallah lama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'ithah sallallahu alaihi wasallam khirin ya bu'ithah khirin انقاء دي خصوص عرب أجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دي رسول صلى الله عليه وسلم دي كريم دي أوران سموة عيسى نبي عيسى خصوص بني أبا إسرائيل دي كريم خصوص بني إسرائيل ساتلا Aisa. Nabi sallallahu alaihi terakhir dan mursalin. Rasul sallallahu wasallam, setelah Nabi Muhammad wasallam, belum nabi. Terakhir Rasul sallallahu apa? Terakhir. Uh, Islam di Islam ada kitab Quran karim. Di Islam artinya ada Quran al La belum belum beda apa tidak beda Quran itu tidak beda iya bukan tahrif ustaz Quran Karim kafir dan masih mau tahrif jadi injil dan taurah mau di mau di ditulis kayak kan Allah bilang Sholat itu lima waktu Ah uh, Senin gitu nanti dia menhapus sholat dua kali suhur uh, yeah. satu kali jadi ditukar diubah yeah. yeah. yeah. mungkin mungkin tahrif beda ditulis Nasara yeah. mungkin seribu kali mm. seribu, seribu orang baru di Taurat baru كموديا سات قران بارو دي تورت بارو دي قرآن إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون سايا رسول صلى الله عليه وسلم سمي سايا سايا نمرت يقبله دي إجازة ترتيب يا سنة دي الحمد لله سنة دي يقبله جزء دي رسول صلى الله عليه وسلم زي ابن ثابت ااا أبو عبد الرحمن السلامي دي ترتيب ترتيب Hazim uh, Hafs Sampai saya Di Jadi maksudnya uh, Ustaz Muhammad ini hafal Al-Qur'an itu melalui 33 seturunan. 33 keturunan. Jadi dari gurunya, gurunya, gurunya, gurunya itu, itu nyambung 33 sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, wa aja Islam aja. Fil Islam fakat Ya, hanya ada di Islam. Selain di Islam nggak ada seperti itu. Seperti kitab suci yang lain itu tidak ada sanatnya siapa yang menyampaikan. Itu namanya di umur berapa? Kak? Dan dua Umurnya 23 puluh tiga. di di kisah Sama itu kisah hmm. di alqabah bermain satu orang di makkah Orang di Mekah, orang kafir namanya Uqba bin Diambil kotor kambing dan sapi Sampai Rasulullah SAW sajid dia. Hmm. Jadi Rasulullah lagi sujud hmm. di kakbah Nanti dia ambil kulit sapi, kulit kambing Nanti dikasih air sama kotoran hmm. Nanti dibuang ke Nabi hmm. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Uqbah sudah mati. Uqbah sudah mati. Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syarat bersama orang kafir. Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu, orang kafir dan orang muslim itu bersyarat. Kalau ada orang muslim, mau mau jadi orang kafir tak boleh? Kalau orang kafir mau jadi orang muslim tak boleh? boleh. Muslim-Muslim kafir-kafir mm -mm. Perjanjian Uqabiyah Ah, Uqabiyah okay. Namanya itu seorang anak-anak Uqba bin Mu'id Anak-anak Uqba bin Mu'id Karena Kultum. dia punya, punya anak perempuan satu, laki-laki tiga Di Ummu Kulthum Di Mecca Islam sebelum hijrah dia Islam sebelum sebelum pergi ke Makkah, tapi kan sudah surah berjanji jadinya ini harus, umum kultum harus kafir dia kafir Nanti kan dia dia Islam sabar, sabar, sabar Nanti kakaknya tidak tahu Nanti dia bilang, aku ke nenekku dua hari Aku ke mbakku, aku ke ke budiku nanti habis dua-dua rumah dia dia bohongin biar dia ke nabi sallallahu alaihi jadi dia ke nabi islam dia di apa itu iktibar maksudnya ujian. Ujian, ujian di ujian uh, kamu kamu ingin islam atau ingin uang atau ingin apa namanya mau nikah dari orang muslim dia bil berbilang wallah jadi sudah sudah berbilang aku sudah mau masuk e, Islam Allah menuntuhkan ayat a'udzubillahi <mys> minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza jaa هم المؤمنات مهاجرات فمتحينون فمتحينون والله وأعلم بإيمانهم وأعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. أحسن. <تصفيق> Ya, akal insyaAllah dua oh, ya. sekalian, ya. nah, Nabi sallallahu wasalam, Di Om um, pergi sampai Madinah okay. Mau Islam yes. Di, uh, di saudara um, <mim> uh, Faham, mungkin Di uh, Yaktulها Umar, Kakaknya kalau tahu dia Kamadina Madinah itu mau dipukul. Hmm, hmm, iya, mau dibunuh. Ya, iya, dibunuh. Hmm. Lakin, kemudian saya, di, uh, dia tunggu. Dia tunggu sama Nabi. Semangat Nazar Al-Quran. Nanti Allah men, men apa Semuanya. namanya, turunkan ayat hmm. ini yang aku tadi baca, habis hmm, hmm. itu. Nah, artinya belum tadi. Dari. Dari. Dari. Dari. Ya. Artinya, artinya, Iya orang-orang muslim hmm. kalau ada orang apa itu orang Mugna. perempuan mau-mau apa namanya mau Islam hmm. boleh apa itu tadi apa Famtahinu. Famtahinu. Uh, di, di uji jadi ya, uji, di uji kalau dia beneran Islam hmm. di Tunggu dulu, mm -hmm. nanti Allah turunkan ayahnya. Mm -hmm. Kalau kalau nggak bilang Islam, nggak bilang Allah, mm -hmm. dia dikembalikan ke orang kafir. Mm -hmm. Ya, yeah. uh -huh. tapi uh -huh. kalau dia betul-betul sudah yeah. Muslimat, nggak boleh dikembalikan ke orang kafir, gitu ya? Iya. Yeah. Nah. mau Islam tak boleh, bolan kafir, ya ani? Kakaknya mau kok. Kakak-kakaknya kakak tahu habis, habis sudah Islam masuk ke Madinah Kakak-kakaknya tahu Jadi kakaknya marah Katanya mau dibunuh hmm. Dia ke Nabi katanya, Nabi kembalikan adiknya kita Kita mau dibunuh Nabi gak boleh Nanti ayahnya ada perang di Uzuat Uhud Dia mati meninggal Namanya Uqbah uh, Ukub, uh, bin الحمد لله بارك الله فيك عاصم ذلك الصبر صبر, صبر نعمة دي هاريني يمكن يمكن إتو دعاء يمكن دعاء سهاري يمكن دعاء الله دي نعمة كموديان هداية م. دي هداية ما هو إسلام دي نعمة م. قال ومن يبتغي غير, غير. الإسلام دينا تلان يقبل منه سورة علي عمران وهو في الآخرة من الخاسرين. إسلام قاعد، سبق أن قلنا في إسلام لما كالس صلاة، ركوع، سجود، ركوع، سجود، آه. كافر صاراً لا تهان، بمكان صلاة. سمع مسلم دي برديري، كموديعن أبغى maksudnya patungnya kan dia bikin patung nanti dia sujud bilang kalau anaknya sakit kan dia ke patung ke patung kan patung gak apa-apain jadi dia bilang patung anakku sakit patung aku lapar jadi gitu terus-terus kalau orang muslim ke Allah Allah kasihin kalau orang kafir ke patung jadi kita dalam nirma kabirah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 jangan beda ya, antara Arabi, waagami, waabiyad, waaswad, ialah betawak artinya yang yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, e, putih yang kulitnya merah, yang kulitnya Arab Saudi, Saudi Yaman, di Indonesia, Malaysia, Mesir, e, Arab betawak hmm. tidak ada bedanya tidak ada bedanya, C bukan kulitnya masuk Kulit ini hitam, harus masuk neraka. Kulit ini nggak boleh sesuai Islamnya atau kafir, bukan kulitnya. Yang membedakan adalah apanya? Allah. Ya. Taqwanya. Taqwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Fah -taqwa. taqwa, terbaik. Itu orang-orang bagus. Du, di Abu Lahab, surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab di lah hatta abu lahab apa rasul sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam paman paman paman rasul sallallahu alaihi wasallam saya paman rasul sallallahu alaihi wasallam hari kiamat di mana di dalam nar ya kakek paman rasul nah دي بلال داري أنا بلال بلال بذات بلال من ربع هذا فلان حتى الله جاعس بلال داري أنا أفريقيا حبشة ورنا دي سموه اسود ممكن سمعته اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود اسود Bahasa Arab bagus ful. Thabi bukan Islam di mana? Jeddah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik fil mu'assasah. Amin amin. Wa ulafa qulubuhum wa yubarik fi al akhawat alladhi ja'a wal ikhwan alladhi harini. Kemudian semua mulai mulai apa? Mu'alafa qulubuhum. من وقت إنشائها إن شاء الله نسأل الله أن يكتب ذلك في أجور جميعكم يكتب في الحسنات جميعا إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم لأني يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نعمة الإسلام دي سات أوران أبو بكر صديق أبو بكر الصديق ساتلا إسلام لي نم أوران إسلام رسالة ما النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو بكر سات أوران النبي صلى الله عليه وسلم بعثة Muslim Abu Bakar Siddiq <tuk Assalamuala fünf naendaologi> <tuk> Abu Bakar Siddiq Teman Teman Uthman Talha Maksudnya, Ali bin Talib itu Umar Abu Bakar Siddiq ya Itu bersahabat sama Nabi kan Nabi sudah mencari dakwah ke orang Muslim nanti orang kafir enam satu 13 tiga belas tahun tiga belas nah tahun tahun tiga belas tahun Makkah kemudian seperti Madinah mati nanti Abu Bakar Abu Bakar yadus Allah subhanahu wa taala muslim mau Islam kena ya itu ya mana Islam Islam Sala, mana Islam? Berarti, uh, Islam alasannya mungkin al siapa yang bilang ke kamu kamu harus Islam? Iya. Yang Islam Yang Islam, yang Islam diri saya sendiri. Sendiri? Yeah. Bukan satu orang di Islam? Enggak. Alhamdulillah. La ikraha. Di Di Diri. Di. Di. <سؤال> دواراتوس لم أقوله نم دواراتوس لم لا, لا إكره في الدين تأبولي السورة ما مش... سؤال هذا دين الإسلام عدالة دين أمانة دين أخلاق دين تراحم ورحمة كما أستاذ دي سورة الفاتحة السبع المثاني سورة الفاتحة. وسمها الله سبحانه وتعالى أم القرآن أم يبو فرآن كريم سورة الفاتح بارك الله فيك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها في أن تكون داعية للإسلام والمسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من حضر هذا اللقاء جميعا اللهم إنا نسألك أن تجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفرداؤس الأعلى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تمتنا ونحن في رحاب الله ساجدين لله اللهم وفقنا جميعا لحج وعمره إلى بيت الله الحرام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وتبارك لنا فيما تبقى من رجب وشعبان يا رب العالمين وتبارك في مؤسسة مؤلفة قلوبهم وتبارك في جهودهم وتكتب أجورهم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وآله Sebelum kita tutup Saya mau memperjelas sedikit Yang disampaikan tadi Untuk Mbak Ida ya. Tadi sempat disampaikan oleh beliau Bahwa Begitu Mbak Ida krisanti ini mengucapkan syahadat maka seluruh dosa-dosanya sudah dihapus ya. amal kebaikannya tetap ditulis dan seandainya keluar dari rumah ini meninggal dunia surga langsung karena tadi dicontohkan oleh beliau ada seorang yang masuk islam bersyahadat belum sempat sholat kemudian ikut perang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Belum sempat sholat ya Saat perang, tapi sudah syahadat Perang meninggal dunia Langsung disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Ini masuk surga Enak sekali di Islam itu ya. Ini itu salah satunya itu Dan tadi beliau Mendoakan kita semua Dan termasuk ke Mbak Ida Allah memberkati Mbak Ida ya. Amin amin Allahumma amin Baik pemerintah kristologi yang kami hormati rahimahumullah saat ini di perjalanan barusan saya dapat telepon, di perjalanan juga ada seorang yang akan bersyahadat ya. ini sudah di jalan ya. ada yang mau syahadat semoga nanti juga lancar dan dengan adanya gelombang orang masuk Islam ini itu sesuai dengan surat dan seterusnya kita perlu bertasbih kepada Allah subhanallah, alhamdulillah karena orang-orang berduyun-duyun masuk Islam alhamdulillah kita cukupkan sekian barangkali ada yang mau ditanyakan dari mbak Ida atau keluarganya tentang sesuatu yang mungkin saya bisa jawab